Sehingga memanfaatkan potensi sumber daya yang begitu besar itu, maka eh, kerjasama antara pemerintah dengan baik pihak eh, dunia usaha, kemudian lembaga-lembaga menjadi penting bagi pemerintah kepotensi bawah melalui eh, kegiatan KENOPI ini. Karena bagaimanapun, rekomendasi-rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Kanopi ini menjadi sesuatu masukan bagi pemerintah Kabupaten sebab agar bisa fokus menangani hal-hal yang memang berkaitan dengan terutama komoditas unggulan daerah itu. Sehingga nanti ke depan bisa memiliki daya saing dalam rangka untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi masyarakat. KPH Batulante saat ini berada di posisi yang sangat vital strategis di wilayah inti pembangunan, perkembangan, pertumbuhan Kabupaten Sumbawa. Di sini banyak konflik kepentingan. Ideologi politik, sosial, budaya, ekonomi ada di dalamnya yang tentunya menjadi juga bagian tanggung jawab pengelolaan. Nah tentunya KPH tidak bisa sendiri. Dalam hal ini kita mengajak para pihak termasuk melalui program Kanopi, FIP, ataupun hal-hal lain yang ada di OPD-OPD tingkat daerah maupun pusat yang tentunya bisa menjadi harapan masyarakat untuk berkembang secara lestari. Lestari itu kan berkelanjutan ya, bahasa gampangnya berkelanjutan. Suplainya berlanjut, kualitasnya terjaga, kemudian diminati, kemudian akhirnya menjadi manfaat ekonomi. Sejak bulan 12, kami dibawa oleh tim kanopi ke Lombok untuk eh, apa namanya, belajar menganyam di Beleke, saat itu kami pulang langsung, kami praktek eh, untuk bis, eh, belajar menganyam, tapi ya sudah, memang eh, kanopi ingin perempuan-perempuan ini maju supaya bisa menambahkan apa namanya itu penghasilan ibu-ibu rumah tangga bisa membantu ekonomi juga yang bikin kami semangat ibu-ibu di sini kita memfaatkan bahan yang ada di sekitaran kita di lahan maupun ada di kampung-kampung kita kan kalau bahan ini kita unik sekarang kan sudah zaman-zaman plastik sekarang kan udah mulai hilang ini, kita ingin bangkitkan lagi.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 Sirigona itu ada tiga kegunaan, ada madu, ada propolis, ada pollen. Nah, itu jadi eh, rencangan kerja kami dari KTH ini, itu kan kita bangun eh, KUPS-nya, seperti anak-anak muda yang eh, sudah tamatan S1 atau tamatan SMA. Nah, kita rangkul di situ untuk eh, kita mulai, mengelola dari propolis-propolis itu yang ada di kandungan itu Pak